Tahukah kalian, negara Thailand dipastikan sebagai negara dengan harimau terbanyak dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Farawood Silpa Arca mengumumkan hal tersebut sejalan dengan upaya besar menuju strategi nasional perlindungan harimau yang dimulai pada tahun 2010 lalu dengan menjaga ketat keaslian hutan. Dia mengatakan pada konferensi tingkat Menteri Asia keempat tentang konservasi harimau, negara-negara lain memuji upaya Thailand atas upaya berkelanjutan pemerintah. Selama 10 tahun terakhir, populasi harimau liar di cagar alam Huaika, Khaeng dan Tukyai telah meningkat dari 42 menjadi 100. Keberhasilan ini merupakan hasil dari sistem kendali cerdas yang telah diterapkan di 213 hutan lindung. India saat ini menjadi negara dengan jumlah harimau terbesar di dunia. Namun pemerintah Thailand berharap tetap menjadi negara dengan harimau terbanyak di Asia Tenggara dan semakin meningkatkan populasinya dengan rencana jangka panjang hingga tahun 2034. Sementara itu Direktur Perlindungan Satwa Liar menekankan pentingnya menjaga hutan yang menjadi habitat alami harimau agar populasi satwa liar tetap stabil. tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Harimau merupakan salah satu hewan karnivora atau pemakan daging. Hewan buas ini pun kini terancam punah karena jumlahnya yang kini terus menurun. Persebaran siraja hutan ini sangat luas dan hampir ada di setiap negara terutama di Indonesia. Beredar sebuah video yang memperlihatkan seekor binatang kaki empat berloreng berkeliaran dalam perkebunan karet. Video berdurasi 49 detik itu tersebar di Facebook hingga ramai diperbincangkan netizen. Postingan tersebut disertai keterangan video yang menyebutkan bahwa binatang berloreng itu adalah harimau. Kejadian tersebut berada di wilayah tebing petai di desa Sukamenang, kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara. Kepala desa Suka Menang dikonfirmasi membenarkan ada warganya yang melihat binatang berloreng itu di perkebunan karet. Ia mengatakan binatang berloreng itu bukan harimau seperti yang disebutkan di medsos, tetapi adalah macan tutul. Ia juga memastikan macan tutul itu merupakan binatang liar, bukan hewan peliharaan warga di desanya. Macan tutul tersebut ditemukan warga sedang berkeliaran dalam perkebunan karet pada Sabtu 25 Juni 2022 kemarin. Ia menambahkan, dari informasi warganya, macan tutul itu berkeliaran dalam keadaan berjalan pincang. Ia sudah mengimbau masyarakat untuk tidak menyakiti atau memburu binatang liar itu. Warganya juga diimbau untuk tetap berhati-hati, karena walaupun kondisinya pincang, namun macan tutul merupakan binatang buas